Halo guys, gue Rizky Bilar, gue calon suami Lestiani. Yeah.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 Tentunya jangan sampai lupa para sahabat ya untuk menyaksikan sinetron JWB babak kedua setiap hari yang akan tayang tentunya di ANTV para sahabat ya. Kita support, kita dukung terus untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan berikutnya para sahabat ada vitamin banget nih dari Rizky Bilar. Yang mana tentunya lagi-lagi Rizky Bilar menyampaikan bahwa tentunya... Bilar adalah calon suaminya Lestiani dengan tegas persahabat ya membuat kita semakin yakin dan bangga alhamdulillah. Sebentar lagi tentunya akan mempersunting calon istri damanya Lesti ke Jorah ya. Dan selanjutnya juga ada info langsung dari Abang Bilar di akun pribadinya. Tentunya Abang Bilar terasa sangat uh, bingung sekali persahabat ya. Di sini ada sebuah info di dalam lewat caption captionnya dituliskan. Pasti udah pada kepo sejauh mana persiapan pernikahan aku sama dede nih, buat yang penasaran yuk cek vlognya di youtube channel Lazada Indonesia. Ada giveaway berupa voucher 500 ribu untuk masing-masing tiga -masing orang pemenang loh. Wow, jangan sampai lupa untuk belanja di Lazada 67 sel mulai dari tanggal 1-6 Juni. Karena kalian bisa dapetin barang spesial pilihan serba 66 ribu persahabat ya. Tentunya banyak sekali bonus dadakan sampai 200 ribuan dan gratis ongkir se-Indonesia. Tuh, sudah diinfokan persahabat ya. Lewat akun Instagram pribadinya Bang Bilar mudah-mudahan acara pernikahannya dilancarkan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baiknya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin dan kabar bahagia langsung dari Lesti dan Bilar. Informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Dino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.